he eh Fahri di sini dan sobat di sana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya sobat sekalian udah lama memang Fahri nggak upload video ya karena memang banyak kegiatan luar kota nah kali ini sobat sekalian Fahri akan bahas bukan aroid ya tapi flowering tropical plant bunganya warna orange nih dan bunganya bergelantungan ke bawah kira-kira sobat bisa tebak nggak itu bunganya seperti apa tanamanya merambat atau pergola ya atau creeper kalau orang Londo bilang seperti apa penampakannya sobat penasaran ikutin Fahri terus ya nah sobat sekalian ini beberapa bunganya sudah rontok bentuknya lucu ya nah kira-kira sobat bisa tebak nggak, pokoknya kayak yang di belakang Fahri ini. nah ini dia sobat sekalian nih hamparan dari Flame of Irian ini berbunga lagi semarak-semaraknya di Fahri Orchid Flame of Irian ini dengan nama ilmiahnya Mucuna benetti atau kalau orang luar bilang Scarlet Jadefin Red Jadefin Kenapa namanya Flame of Irian karena Red Jadefin atau Flame of Irian ini memang native to Papua New Guinea ya jadi berasal dari Papua New Guinea ini termasuk tropical plant nah sobat lihat nih pohonnya seperti apa sih Nah, ini daunnya sobat sekalian Daunnya kok seperti Mungkin sobat sekalian teringat Tanaman tertentu nih Nah bener sekali ini Daunnya seperti Kacang-kacangan ya Memang Mucuna beneti ini Masih family, masih keluarga dengan Kacang-kacangan Atau polong-polongan Dari family Fabaceae, Fabaceae ya Rage ini Batangnya segini nih sobat sekalian, punya vario orchid sudah segini, ini umur 3 tahun sobat sekalian. Nah dia habitnya atau cara tumbuhnya adalah creeper atau merambat ya, merambat seperti ini. Kemudian inflorescence atau tangkai bunga ini tumbuh pada batang-batang sobat sekalian. Ini contohnya, tumbuh dari batang. Batang tanam, batang yang sudah besar atau sudah tua pun bisa ditumbuhi inflorescence atau tangkai bunga Nah ini sobat kalian di vario Orchid ini udah bunga yang ketiga kali Bunga pertama waktu itu hanya dua tangkai bunga Bunga yang kedua itu lumayan banyak Bunga yang kedua kemarin sekitar 5 Nah ini bunga yang ketiga baru sangat ramai sekali So densely flower here ya sangat ramai kemudian bagaimana perawatan dari Mucuna Benetti ini perawatannya cukup mudah sobat sekalian, karena dia tropical plant di... cocok tumbuh di negara tropis dia butuh banyak air full sinar matahari full sun, full rain supaya dia cepat atau rajin berbunga Nah, di vari Orchid nggak Fahri kasih pupuk khusus ya. Cuman dipenuhi aja keinginan dia untuk tumbuh langsung di tanah. Dan juga full matahari ini. Full matahari terkena matahari Fahri bikinkan para-para atau pergola. Sayang sekali pergolanya ini agak kurang besar ya untuk lubangnya. Jadi ada beberapa inflorescence atau bunga yang nyangkut di atas nggak bisa turun. Karena pergolanya terlalu kecil ini cuman 5 senti ya harusnya kan pergolanya yang segini nih harusnya yang 10 sentian supaya bunganya itu bisa turun sobat sekalian. Mucuna benetti ini perbanyakannya cukup mudah yaitu hanya dengan propagasi batang atau stek batang ya. Farri pernah mencoba cangkok malah nggak tumbuh jadi kalau di stek malah tumbuh dan juga bisa produksi biji tapi Farri belum coba untuk selfing kan atau kawinkan atau penyerbukannya belum pari coba untuk bunga sebanyak ini, normally harusnya nanti ada yang penyerbukan alam, tentu dari lebah ataupun dari angin atau hujan ya. ini Mucuna benthi atau scarlet jadefin atau red Jedefin atau juga ada yang menyebutnya bunga kuku macan ya. kenapa nggak kuku ayam ya? Sobat sekalian, sebenarnya jedefin itu ada dua macam, red jedefin dan juga green jedefin Nah, kalau green jadevine ini punya fahri kebetulan belum mekar ya dan baru satu tangkai bunga atau satu inflorescence, bunganya berwarna toska hijau hijau atau biru toska ya. Untuk nama ilmiah dari green jadevine ini adalah Strongylodon macrobotrys. Ini berasal dari Filipina atau native to Filipina Strongilodon makrobrotis Nah ini berbeda genus dengan Mucuna beneti Kalau Mucuna genusnya Mucuna, spesiesnya beneti Kalau yang ini adalah Strongilodon Genusnya dari Strongilodon makrobrotis Nah ini berasal dari Filipina Ini pohonnya udah segini Ini lebih slow grower atau lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan dengan Red Jadevine. Nah ini juga disebut sebagai Green Jadevine atau Zamrud Jadevine karena warnanya seperti zamrud hijau toska. Nah ini udah udah banyak sih, cuman um, ini lebih males bunga kayaknya karena setiap bunga ini udah bunga yang ketiga juga. Cuman setiap bunga paling satu inflorescence dua atau mungkin belum ya. Nah mungkin sobat sekalian udah ada yang punya Red Jadevine atau Mucuna Benetti. Mungkin belum kunjung berbunga, udah langsung di tanah atau di pot ya Kalau di tanah, dia lebih leluasa akarnya Sehingga untuk nutrisinya lebih banyak Sehingga peluang untuk berbunganya itu lebih banyak Dan juga sobat tempatin di full matahari atau enggak? Ini kan full matahari nih, sepanjang hari kena sinar matahari Bagaimana nih sobat yang belum punya, apakah tertarik untuk Memelihara Mucuna Benetti atau Scarlet Chedefin. Sebenarnya nggak perlu rawat-rawat terlalu intensif sih. Dibiarin pun ibaratnya ini tetap akan berbunga dan tumbuh dengan baik. Nah, kalau udah terlalu banyak, cukup di-trimming aja, dipotong-potong ya. Kalau udah terlalu banyak, dipangkas-pangkas. Supaya rapi aja. Dan... Tumbuh batangnya ini nggak nggak secepat tanaman kayu ya, karena umur 3 tahun aja baru segini sobat sekalian. Ini juga menambah kuatnya pagar karena dia seratnya ini sangat Ulet atau tidak mudah putus. Nah, ini tentang mucuna benetii atau scarlet cedevin atau red flame of irian. Jadi ini pride of Indonesia nah sobat bisa tanam sebagai peneduh tempat parkir atau peneduh halaman sangat cocok ketika dia tidak berbunga pun akan menampilkan nuansa warna hijau yang sangat segar apalagi ketika berbunga seperti ini pasti mengundang decak kagum Orang yang melihatnya, bahkan beberapa orang sampai salto dan juga selfie di sini ya. Ini tentang Mucuna Benetti. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, yuk!